Bagi Anda yang sudah sering ikut kontes maupun lomba burung berkicau, pasti tahu jawabannya. Namun, bagi Anda yang baru mulai menggeluti hobi merawat burung, mungkin belum mengetahuinya. Berikut ini daftar burung yang sering diikutsertakan dalam kontes maupun lomba burung berkicau di Indonesia. 1. Murai Batu Selain memiliki bentuk tubuh yang indah, burung ini dikenal memiliki kicauan yang bagus. Dengan ciri kicauannya yang keras dan merdu, burung tersebut merupakan salah satu burung yang gemar dipelihara. Pada berbagai perlombaan burung berkicau, hadiah besar disediakan bagi burung murai batu. Besar hadiah yang disediakan mulai dari jutaan rupiah hingga puluhan juta. Dua kenari memiliki nama genus *Sarinus canaria*, burung kenari termasuk yang sering diperlombakan. Pemilik burung ini biasanya mengikutsertakan kenari berkelamin jantan, sebab... Kenari jenis ini memiliki gerakan yang lebih lincah dan mempunyai kualitas kicauan yang lebih baik. Mengenai hadiah yang disediakan dalam lomba burung kenari amat bervariasi, mulai dari nominal jutaan hingga puluhan juta rupiah. Tiga, Lohbek Burung yang memiliki panjang antara 13 cm hingga 17 cm ini termasuk jenis burung kontes. Ciri kicauan lovebird adalah memiliki suara ngekek panjang. Burung yang berasal dari Afrika ini termasuk kategori burung mahal. Tidak mengherankan kalau dalam berbagi lomba burung, hadiah yang disediakan sangat menggiurkan. Jika ingin memelihara burung lovebird untuk diikutkan lomba, sebaiknya Anda mencari burung lovebird berkepala besar. Bentuk kepala tersebut dipercaya membuat burung memiliki mental yang baik. Di samping itu, Anda bisa mengamati dari bentuk paruhnya. Paruh burung lovebird yang pangkalnya lebar dan tebal diyakini lebih cepat dan kacor. 4. Anis merah. Burung anis merah jantan lebih banyak dipelihara untuk diikutsertakan dalam perlombaan. Sebab, burung ini lebih gagah dan gerakannya lebih lincah. Pada bagian pangkal paruh, burung anis merah berkualitas bagus memiliki bentuk lebar, tebal, dan panjang. Anda sebaiknya juga memperhatikan paruh burung bagian bawah yang lurus.